Allah, aku asmara yang pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama betapa jantungku seakan Api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama dekat jantungku seakan ikut lama karena terlena oleh peson Tom